Mendapat madhabah syafi'i setiap perempuan yang hadir di depan ajnabi, ajnabi yang bukan mahramnya. Orang-orang asing yang tidak terkait, terkelindar dengan hubungan kekerabatan yang mahram dengannya, maka hukumnya wajib menutup seluruh tubuhnya, termasuk mengenakan cadar. di cadar dalam madhab Syafi'i, pendapat yang paling utama, kalau utama itu berarti ada pendapat pilihan, karena nanti ada pilihan-pilihan, pilihannya ke bawah sunnah minimal, tapi pendapat yang paling mukhtar, yang paling dipilih dalam madhab Syafi'i, itu wajib perempuan bercadar. ini harus disampaikan, ya sekalipun misalnya di Indonesia ada kebanyakan syafi'i, pendapat yang terpilih dari kalangan madhab Syafi'i, itu wajib perempuan bercadar. Kalaupun ingin mengambil yang paling ringan, ambil hukum sunnah aja. kalaupun misalnya Syafi'i, ada yang tidak bercadar berarti dia mengambil hukum yang ringannya yaitu hukum sunnahnya dalam adama syafi hukumnya wajib ditutup aurat seluruh tubuh wajib bercadar dan tingkat paling ringan itu sunnah Beruntungan. Makanya sampai kemudian kita jumpai bahwasanya sang ayah itu, kalau kemudian dia memiliki anak sholihah, dia terjaga hijabnya dari api neraka. Kata Rasulullah, kalau ada orang tua, punya dua anak perempuan yang dia jaga sholihah, terjaga kehormatannya, maka sesungguhnya akan menjadi hijab antara orang tuanya dengan api neraka. Masya Allah, hijab dari api neraka. Kalau anaknya dua sholihah, perempuan, Sang suami kalau dia mendapatkan istri soleha sebaik-baik partner menuju kepada akhirat itu adalah seorang istri soleha Tahu kapan berkata, kapan harus diam, kapan mengingatkan suaminya untuk terdorong dalam kebaikan. Sampai Rasulullah bersabda sebaik-baik investasi yang dimiliki seorang laki-laki istri soleha ketika membantunya dalam urusan akhirat. Kamu tahu kan bedanya pakai hijab sama enggak? Kalau kamu ada rasa rindu dengan hijab, itu tandanya hati kecil mengatakan bahwa kamu sebenarnya lebih aman dan nyaman jika berhijab. Lalu kenapa susah untuk merealisasikannya? Itu karena lingkungan tak mendukung dan karena prinsipmu sendiri yang.